kesinggungannya benar mah makhluk kita sujud ya cara lahir yo matahal kibla apa-apa saya sholat tapi saya sujud nih kibla yo orang Larang ada yang Nabi Muhammad kami ini Muhammad itu aneh ngelarang sujud ini makhluk tapi nak sholat sujud ini waduh berkara ini makhluk kibla ini panya yang harus dihindari angkir barang hadis yang cara lahir ketemu barang hadis baru-barangnya sholat ke dunia, usul di farutul isya'ar barukatin, mustakbilal giblati, farutun lillahi ta'ala ya ada mustakbilal giblat padahal kok ramadam kiblat ya rapopo sholatnya orang bingung ya rapacem adem giblat sholatnya orang di perjalanan rapacem adem giblat sholatnya orang keliru ya rapacem adem giblat kayak aku di Indonesia nih, katanya hidupan dia rapopo yang mulut, dia rapopo yang mulut, dia rapopo pada utopia, dia rapopo merko maklum, asal barang hati aku mesti bersimbangkan, barang-barang kalane kita akhire ya itu ya, terus ]passen. ya semua orangnya kiterang mas ah nggak terang loh gue wah tapi kita ada-nada di sini dia ambil, pakai. ketika menipu suraya pengiran misalnya nak emang gue jalin yang tokno sarong, uang sarongan itu hubungannya makhluk tak pengiran. yo makhluk merkokinakutdoi bu marahin uang dia telok tuh. tapi nutupi aurat perintah pengiran. Ya harus kita nutupi aurat. apa nak gue sarongan ke kan kalau gunanya kan kek aku sarokan waboh yuk bersok terus gak pernah sarokan nah ini semua nama mereka mereka makhluk itu hubungannya bebek makhluk artinya nakwe sarokan itu orangnya ramar itu so mereka nutupi nutupi awro itu perintahnya pengeerah serah contoh yo yuk bersosak usyek nutupi awro tetep bersok awro aku singgah denok neng faham ahli sunnah itu biasa nyebut makhluk pada itu balik malamnya sekurin nas tapi aku Nabi terus Allah pasti satu Terus kedua nabi Hari nopo, cari pengiran yo untuk solia Allah, habiki rupa Muhammad. Ibu cuma itu solawat negaji Nabi Muhammad. mereka Nabi itu makhluk ke dukungan dukungan be masuk ke Nabi Muhammad. Para iso terus, yo bayar upeti be aku doa kok butuh Nopo kekerti malah aneh kan. ya semua, Fabri tiket turawin nasolati, wa suki, wama ya ya, wama mati Dusuk, gimana nih Bu Kia? Kira, korban ini beli yang berdua. Dibokek, no yang fakir. Miskin. Tapi gue yang muning ya, kayak ibu-ibu lila. Korban, bukek, oh, fakir. Miskin. Ketika kan langsung, oh, oh, putus, bagus, sebelah. Mau putus, tidak, keno jenengan. Mau rasa bukan, be makhluk. Angga cek gedung bareng kan? Kayak melani sambil ngerausa. tertekan ketika sidi-sidi. Ini enggak murni tau kita indikasi. Kurang usah ngundung-ngundung, nanti biasa, mah. Gena bo biasa mau roko asal ic mah lo ikoh obonot diri ku hubungan ibenokoh. Ah obonik soku beso bel ngaku mahlo darah. I ngaku mahlo roko ipanen roko roko ipahlo. Nyana nako yang ngaku mahlo roko ipanen. Yes mo nosunai mo kadang kadang pupo niskilo pangerah. I goi kadang kadang. I kadang kadang banget. Yes mo nukersani pangero. Iya pieng ngono nukong jerumajem mo nukong ya nabi malaikat ning Allah dites sujud tapi kok malaikat sujud hakekote sujud perintah Allah tapi tetep ono nabi Adam kita sholat ya lahir ono Ka'bah tapi kita sujud ning kadah sujud perintah tapi rasobok aleh murni perintah allah tapi nanti pulau gelar atau lama mbarang sing aku ora makhluk